Hadirin dan talaburahim wa rahimakumullah Kita masih membicarakan tentang Yahudi Bani Israil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah maka mereka orang-orang Yahudi merupakan araqil ad-da'wah merupakan penghalang-penghalang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah orang-orang yang Allah katakan minal wal huda. Mereka menutup-nutupi apa yang kami turunkan pada mereka Dari keterangan-keterangan jelas dan bayinat Kalau saja Yahudi Tidak menutupi apa yang ada pada kitab mereka Maka niscaya manusia mudah untuk masuk Islam Mengapa demikian? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. Sudah ada beritanya. Di dalam Taurat Yang dipegang oleh Yahudi. Kalau saja Yahudi tidak menutup-nutupi apa yang ada pada mereka. niscaya akan kelop. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah S.A.W. Dan apa yang dikatakan oleh Yahudi sama. Bahkan berita. Tentang akan datangnya seorang Rasul, seorang Nabi. Ada dalam kitab Taurat. Tapi sayang. Allah katakan. Tentang mereka orang-orang Yahudi innaaladinayktumun ma anzalna ma kata Allah mereka mereka yang menutupi apa yang kami turunkan pada mereka dari keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk hidayah setelah kami terangkan ini mereka tutup-tutupi setelah kami terangkan maka kata Allah mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat Demikian pula ketika Rasulullah SAW mengajak Yahudi Untuk masuk Islam Untuk berpegang dengan kitab Dan juga untuk mereka Menuruti apa yang ada dalam kitab Mereka justru berkata Bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapat dari nenek moyang kami kata mereka. Wa idal kiilaluhu mudtabi uma anzaal Allah. Kalubal nettabi uma alfina alihi abe Kata Allah ketika dikatakan pada mereka ikuti apa yang Allah turunkan maka mereka menjawab Bal nattabi'u ma alfauna 'alayhi abaana bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awallau kana abaa'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun? Apakah karena mengikuti bapak-bapakmu atau nenek moyangmu walaupun mereka dalam keadaan tidak mengetahui? Khawna bina'uzukumullah. Demikian Allah SWT menyatakan tentang mereka, orang-orang Yahudi. Kisah berikutnya adalah kisah pertemuan Rasul mal ma Yahudi dan wa da'watuhim islam kisah bagaimana Rasulullah SAW bertemu Yahudi dan berkumpul dengan Yahudi untuk mengajak mereka ke dalam Islam berkata Ibn Hisham rahimahullah walamma asaba Allahu azza wa jalla Qurayshan yawm Badr jama' Rasulullah sallam Yahuda fi suqi Bani Qainuq ketika Allah SWT sudah menimpahkan Kepada Quraisy Kekalahan di Perang Badar Berarti ini kejadian setelah Perang Badar Maka ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Yahudi Di suki Bani Qunayqo Bani Dikumpulkan orang-orang Yahudi Di pasar Bani Qaynuqo Ketika beliau datang ke Madinah Kemudian berkata kepada orang-orang Yahudi Setelah Orang Quraisy kalah. Padahal orang Quraisy dalam perang Badar jumlahnya seribu orang, sedangkan kaum Muslimin cuma tiga ratus kian orang. Tetapi Allah menangkan kaum Muslimin dan Allah kalahkan musyrikin Arab. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan orang Yahudi dan berkata, Ya Mashyar Yahud, Wahai orang-orang Yahudi, Aslimu, Masuk Islamlah kalian, Qabla an yusyibakum Allah bimitsli ma asabbihi Quraisyan. Hendaklah kalian masuk Islam sebelum Allah menimpakan pada kalian apa yang telah Allah timpakan kepada orang-orang Quraisy. Jadi peringatan, apa yang menimpa orang Quraisy harusnya jadi peringatan penting. Yani Yahudi harusnya mengambil pelajaran. Kalau menentang Rasulullah SAW pasti akan dikalahkan oleh Allah SWT. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada mereka, masuk Islamlah kalian, wahai Yahudi. Jangan sampai Allah menimpakan kalian apa yang telah ditimpakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy ketika kemarin dalam perang Badar. Kemudian tiba-tiba berkata mereka, ya ini orang-orang Yahudi, la Qur'an ya Muhammad min Wahai Muhammad, jangan engkau terlalu sombong dengan keberhasilanmu. Sesungguhnya engkau memerangi orang-orang yang enggak pandai berperang Padahal saat itu yang paling pandai berperang itu Quraisy, yang paling jagoan paling pemberani tetapi orang-orang Yahudi menyatakan dengan ucapan-ucapan konyol ucapan dusta Ya Muhammad La yagurranaka min nafsik Anaka qataltanafaran min Quraisyin kanu agmaran La ya'rifun al -qital. Engkau jangan tertipu. Engkau jangan terlalu sombong. Jangan bangga diri. Sesungguhnya engkau memerangi kaum-kaum yang tidak mengerti berperang. Agmaran. Mereka tidak pandai berperang. Inna ka wallahi lau qataltana. Tapi engkau, demi Allah. Kalau engkau memerangi kami, orang-orang Yahudi. niscaya engkau akan tahu siapa kami. La'arabta anna nahnun nas Nisa engkau akan tahu bahwa kamilah manusia sesungguhnya Demikian sesumbarnya Yahudi Sungguh engkau belum pernah bertemu pasukan seperti kami Kata Yahudi Maka Allah pun menurunkan ayatnya Tentang ucapan mereka itu Dalam Al-Quran Qul lilladhinaka faru satuglabuna ila jahannam Wabi' salmihad Kata Allah Katakan wahai Nabi pada mereka Salallahu alaihi wa'alaikum wa Katakan kepada mereka Liladina kafaru Ini yani orang-orang kafir Satu ghlabuna watuhsyaruna ila jahannam Kalian pasti akan dikalahkan Dan pasti kalian dikumpulkan ke dalam neraka jahannam Wabi' salmihad Dan itu sejelek-jelek tempat kembali Qad kana lakum ayatun fi fa'atain iltaqata. Sesungguhnya bagi kalian sudah ada pelajaran fi fa'atain iltaqata dalam dua kelompok yang berperang kemarin. Tu fa'atun tuqatilu fi sabilillah, satu kelompok berperang di jalan Allah, wa ukhra kafirah dan yang lain kelompok kafir. Taraunahum mislaikhim ryanain. Kalian melihat mereka langsung dengan mata kepala kalian. Wallahu yuayyidubin asrihi mayyasya. Allah akan memenangkan, akan membela dengan kemenangannya siapa yang dikendakinya. Inna fi dalikan abratan liulil absar. Semuanya ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pemandangan, bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada Nabi-Nya untuk pembantah Yahudi Katakan kepada mereka Katakan kepada orang-orang Yahudi itu Kalian pasti akan dikalahkan Dan kalian pasti akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam Pasti Bukan insya Allah, pasti Karena beritanya dari Allah Kalau beritanya dari Allah berarti Qadshya Allah kalau insya Allah itu jika dikehendaki, tapi ini sudah dikehendaki. Allah, sudah dikehendaki oleh Allah. Maka Allah katakan, kepada Nabi-Nya, katakan kepada mereka, satu gelabu, ina jahanam. Kali akan dikalahkan, kalian akan dikumpulkan dalam neraka jahanam. Siapa yang berani melawan Rasul? Alaihi wa alaihi wa Pasti Allah, akan mengalahkan mereka Siapa yang berani melawan Rasul Pasti akan dikalahkan oleh Allah Pasti akan ditumbangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah ingatkan Yahudi Dengan Peringatan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Kata Allah Qad kana lakum, Sudah ada buat kalian ayatun Apa ya Tanda-tanda kekuasaan Allah sudah ada bagi kalian pelajaran kalian sudah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu fi'atainil taqata dua golongan yang berperang ini perang badar kemarin fi'atun tuqatilu sabilillah yang satu fi sabilillah wa ukhra kafirah dan yang lain kafir kamu lihat bagaimana hasil jumlah kaum muslimin 300 mereka musyrikin 1000 tiga kali lipat keahlian kaum muslimin tidak ahli mereka musyrikin Quraisy adalah orang-orang yang paling ahli berperang ketika itu di kalangan arab yang ketiga perlengkapan musyrikin lengkap persenjataannya pakaian perangnya baju besinya Ya yani topi-topi bajanya lengkap sedangkan kaum muslimin seadanya sampai-sampai Umar bin Khattab waktu itu menyatakan demi Allah kalau kami tidak memiliki senjata apapun kecuali ranting ini kami akan perani kalian dengan ranting ini <tuh -tuh> betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar betapa banyak kelompok yang sedikit senjatanya bisa mengalahkan kelompok yang lengkap senjatanya betapa banyak kelompok yang dalam keadaan dia tidak ahli dalam berperang Mengalahkan mereka-mereka yang ahli dalam berperangan Kenapa demikian? Karena bukan karena itu kemenangan Allah berikan Bukan karena uddah Bukan karena persiapan dan perlengkapannya Tetapi yang menentukan adalah Maka Allah katakan di akhirnya Wallahu yu'ayyidu binasrihi Mayyasha'a Allah akan mendukung dengan kemenangannya siapa yang dikandakinya kira-kira kalau taqhata, dua golongan berperang yang satu di jalan Allah yang satu kafir kira-kira Allah akan yu'ayyid yang mana ayy fiatin ayyadahullah ayy fiatin ayyadahullah kelompok mana yang kita akan Allah berdukung, akan Allah bela ya tentunya yang bisa bilillah diingatkan Yahudi wahai Yahudi, ambil pelajaran kalau kami berperang dengan kalian Kalian hebat atau tidak hebat Kalian lengkap senjatanya atau tidak lengkap Kalian lebih banyak atau tidak lebih banyak Tetap saja urusannya Kalian firkotun kafirah Sedangkan kami di jalan Allah Kira-kira Allah akan memenangkan yang mana Diingatkan Yahud dengan kalimat-kalimat seperti ini Seharusnya mereka sadar Karena mereka ngerti Apa itu kafir Mereka mengerti apa itu iman Mereka tahu tentang jalan Allah Dan mereka tahu jalan kafir, jalan syirik Sayyidina bin maknanya wahai Yahud kalau kalian berperang dengan kami atau kami melawan kalian berperang dengan kalian maka hasilnya akan sama karena kami melawan kalian berarti kami melawan orang kafir sebagaimana kemarin kami melawan musyrikin Quraisy orang-orang kafir juga maka hasilnya akan sama wallahu yasha Allah akan membela orang-orang yang dikehendakinya siapa yang dikehendaki Allah untuk dimenangkan Mukminun, sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, wakna habkan alaihina nasrul mukmini. Mesti atasku kata Allah untuk menolong orang-orang yang beriman. Wajib atasku untuk memenangkan orang-orang yang beriman. Kata Allah subhanahu wa taala, intan surullah yang surku, wa yuthabit akdarku. Kalau kalian membela agama Allah, Allah akan membela kalian dan akan memantapkan kaki-kaki kalian. Kode Allah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi mereka dan membantahnya dengan ayat Allah tadi dibacakan pada mereka. Selesai dibacakan, berikutnya ada kalau Rasulullah Sallallahu tidak putus asa Rasulullah Sallallahu Setelah mengumpulkan Yahud di pasar Bani Inuka, ternyata mereka menjawab seperti itu. Dan turun ayat membantah mereka, maka Rasulullah Sallallahu memasuki tempat ibadah mereka. Gereja mereka dimasuki oleh Rasulullah. SAW. Yang dijuluki dengan Baitul Mirdas Atau Baitul Midras Bait al-Midras Kenapa dijuluki Baitul Midras? Midras dari birasah Tempat belajar Taurat. Menemui jamaah Min Yahud Menemui sekelompok dari Yahudi Di dalam tempat belajar mereka Atau tempat ibadah mereka Fada'ahum Allah, Diajak kepada Allah Diingatkan kepada Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa Apa jawab mereka? Berkata Nu'man Ibni Amr Dan berkata pula Harith Ibni Yazid Harith Ibni Zaid anta ya Muhammad Emang kamu ini Di atas agama apa sih? Lihat si Ini namanya pura-pura bodoh, Kura-kura dalam perahu Pura-pura tidak tahu mereka mengerti dan mereka sudah membaca dalam Taurat akan datang seorang nabi terakhir namanya Ahmad Muhammad Mahi jelas dengan julukan-julukan nabi tersebut, sifat-sifatnya, gambaran gambarannya gamblang. Tapi mereka pura-pura bodoh. "Memang kamu agamanya apa? Mengikuti siapa?" katanya. Maka nabi menjawab, "Ala millati Ibrahim wa dinihi." Aku mengikuti agama Nabi Ibrahim Aku mengikuti Ibrahim dan agamanya Maka orang Yahudi berkata lagi Ibrahim, Bukankah Ibrahim itu Yahudi? Kalau kamu mengikuti Ibrahim berarti kamu mengikuti kami Ikutilah agama Yahudi Lihat Liciknya mereka Atau liciknya mereka para orang-orang Yahudi Pertama bertanya Agama apa yang kamu pegang? Ngikut siapa kalian ini? Melihat, dimana listriknya Di mana mereka? Kalau ditanya ngikut siapa, pasti jawabannya dua kemungkinan. Imma mengikuti para nabi atau tidak. Iya kan? Kalau tidak mengikuti para nabi, berarti bukan muslim, kafir sesat, kan begitu? Berarti jelas bukan nabi. Kalau mengikuti nabi, mesti nabinya benisoil. Ya, baya. ya, karena nabinya dari mereka tetapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan nabi-nabi dari Bani Israel menyebutkan yang pertamanya yang dijuluki dengan imam Abu'l Anbiya bapak para nabi yang bapak para nabi ini Ibrahim salam. yang nanti turunannya baru ada Bani Israel Rasulullah SAW tidak menyebutkan Musa atau Isa padahal memang mengikuti mereka juga tetapi mengikuti yang lebih tinggi lagi yang lebih alih, yang lebih tinggi yaitu Ibrahim yang merupakan nenek moyangnya para anbiya <kali menina azakumullah> maka Yahudi berkata kalau ikut Ibrahim Ibrahim kan Yahudi berarti kau ngikut kami dong Yahudi <kali menina azakumullah> aneh ucapannya sangat aneh datangnya siapa dulu Yahuda dengan Ibrahim Lahirnya siapa dulu Yahuda dengan Ibrahim? Ibrahim dulu sebelum ada Yahuda, sebelum ada Israel dan turunannya. <tuh bin a 'azakumullah> maka dikatakan di sini oleh Allah ta'ala Allah turunkan kepada nabinya ayatnya. Sebelum diturunkan ayatnya, Nabi SAW berkata pada Yahudi, wahai Yahudi, begini saja, buka Tauratnya, buka Taurat kamu. Kita lihat Apakah Ibrahim mengikuti agama seperti agama kalian? Atau agama Islam yang Hanif? Hanif dan A'zakumullah Ternyata Ibrahim disebutkan di dalam Taurat dan dalam kitab-kitab terdahulu Seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab Al-Quran Bahkan agama Ibrahim adalah agama Hanif Apa itu agama Hanif? agama Tauhid yang mengajak untuk beribadah pada Allah dan tidak syirik bahkan disebutkan dengan bahawa Ibrahim adalah orang-orang yang bukan dari kalangan musyrikin wa makana minal musyrikin hanifan musliman wa makana minal musyrikin Ibrahim itu adalah orang yang hanif dan muslim yang tidak pernah berbuat syirik dan tidak bergabung dengan musyrikin bukan golongan musyrikin Ketika Nabi menyatakan pada mereka, coba buka Taurat kamu, kita lihat Ibrahim itu beragama apa? Buka kitab Taurat kalian. Karena Taurat waktu itu masih dalam keadaan ada yang benar, walaupun ada yang dirubah. Fa'abaya Keduanya, dua Yahudi tadi menyatakan, oh jangan, oh tidak, menolak untuk membuka Tauratnya sendiri. Ini yang dikatakan kemarin, yaitu munak. Maha Azza Laala, mereka menutup nutupi apa yang Allah turunkan dalam Tawarat. Maka Allah turunkan ayatnya kepada Nabi-Nya menghabarkan tentang mereka. Alamtara ila al-ladina autu nasiiban min al-kitab ila kitabillahi liyakum a'biinahum, thumma yatawla fariqum minhum, wahum murozzun. Tidakkah kau lihat kata Allah. Orang-orang yang telah diberi bagian dari kitab Pernah diturunkan kitab kepada mereka Ternyata ketika diajak kepada kitab Allah Diajak untuk membuka kitab Allah yang ada pada mereka Untuk menghukumi diantara mereka Ternyata mereka sendiri menolak منهم, Mereka berpaling daripadanya مرضون, Dan mereka menolak tidak mau dihukumi dengan kitab mereka sendiri Tidak mau dihukumi dengan kitab mereka sendiri Dalika biannahum yang demikian karena mereka berkata, illa Yang demikian karena mereka berkata, "Tidak akan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari saja." dan sungguh telah menipu mereka. Mereka telah tertipu dalam agama mereka maka nuyab darun tertipu dengan apa yang mereka ada-adakan secara dusta jadi mereka beragama katanya agama Nabi Musa, katanya agama Taurat, ternyata mereka sudah tertipu dengan karangan-karangan mereka sendiri, bikinan-bikinan mereka sendiri, rekaan-rekaan mereka sendiri, sehingga ketika mau dihukum dengan Tauratnya, mereka gak mau karena mereka sadar sudah banyak berbeda dengan Taurat sudah banyak berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa salam Sehingga mereka menolak. Dan Allah katakan bahwa mereka yang utuh nasiban, ternyata ketika mereka diberi kitab, diajak untuk berhukum dengan kitab mereka sendiri, mereka menolak. Ya. Kauan Falyahkum Ahlul Injil, Al-Ahlul injil bima anzalallah, Hendaklah orang yang Ahlul Injil, melihat hukum-hukum yang ada dalam Injilnya. Hendaklah Taurat melihat hukum-hukum yang ada dalam Tauratnya. Lihat. Niscaya mereka akan dapati yang diajarkan dalam Injil, yang diajarkan dalam Taurat sama, yaitu agama tauhid. Beribadah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Enggak ada trinitas dalam Injil. Enggak ada kesyirikan dalam Taurat. Enggak ada ajaran-ajaran kufur di dalam Taurat dan Injil maka yang ada adalah rekaan mereka sendiri bikinan mereka sendiri dan mereka tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan sehingga kemarin juga sudah dikisahkan orang Yahudi membanggakan apa yang ada pada mereka dalam keadaan tidak sadar isinya apa kita taurat itu Bangga, kami ahlul kitab, kami punya Taurat, tapi mereka nggak sadar isinya apa Taurat itu. Nggak pernah membaca, nggak pernah belajar, atau yang sudah tahu pun mereka rubah, mereka ganti, mereka tambahi mereka seret. <tuk> ini keadaan Yahudi. Maka Allah swt mengisahkan tentang mereka Yahudi yang berkata kepada Nasrani bahwa kalian itu tidak ada apa-apanya. Nabi Isa itu bukan bukan nabi. <tuk> Kemudian mereka kaum Nasrani juga menentang okay. Nabi Musa dan menjelekkan Nabi Musa. Maka Allah katakan: Ya Alkitab, lima tuhajun fi Ibrahim, wama anzilatil surat wal injil illa mimbaadeh. Ketika Rasulullah Sallam menyatakan: Anak, al-millah Ibrahim, aku mengikuti milahnya Ibrahim. Okay. Maka kata Yahudi. Ibrahim itu beragama Yahudi kata Nasrani ndak bisa, Ibrahim itu beragama Nasrani ribut mereka rebutan Nabi Ibrahim sama-sama tahu sama-sama kenal, mereka kenal Nabi Ibrahim karena itu adalah bapak para anbiya bapak dan nenek moyangnya Nabi Musa, Nabi Isa dan para anbiya dari Bani Israel maka mereka masing masing merasa bahwa Ibrahim adalah agama Nasrani kata Yahudi nggak bisa Ibrahim adalah agama Nasrani. Padahal Nabi Ibrahim dalam keadaan datang sebelum ada Injil, sebelum ada Taurat, sebelum ada Yahudi, sebelum ada Nasrani. Ibrahim duluan. Kok bisanya? Enggak kebalik? Harusnya terbalik. Nabi Musa mengikut Nabi Ibrahim, Nabi Isa mengikut Nabi Ibrahim. Berarti Kitab Taurat mengikuti suhuf Musa, Asuh Ibrahim. Demikian pula. Uh, kitab Injil mengikuti apa yang ada pada milahnya Ibrahim alaihissalam dan begitu mestinya, tapi terbalik mereka menyatakan bahawa Yahudian bahawa Nabi Ibrahim adalah Yahudi kata Nasrani, Ibrahim adalah Nasrani maka Allah turunkan kitabnya ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian berbantah-bantahan tentang tentang Ibrahim Wama ma'unzilati taurat wal Injil illa min ba'di padahal tidak diturunkan Taurat dan Injil kecuali setelahnya padahal tidak diturunkan Taurat dan Injil kecuali setelah Nabi Ibrahim <tuh> Afala kata Allah. apakah tidak berakal <tuh> haa antum haa lakum kata Allah kalian ya. adalah orang-orang yang kalian membantah sesuatu yang kalian enggak punya ilmunya Kalimatun hajunafi ma la salakum bihi ilm. Kenapa kalian berbantah-bantahan pada perkara yang kalian tidak punya ilmu padanya? Kalian tidak ngerti padanya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Maka Nabi Ibrahim Yahudiyan wal Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Tetapi dia adalah hanifan musliman Dia adalah seorang hanif Yang lurus Bertauhid Muslim Orang yang Islam Lihat Allah yang menjawab Bahawa Yahudi bukan bawa Ibrahim bukan Yahudi bukan Nasrani Tetapi hanifan musliman Wa makana minal musyrikin dan Ibrahim bukan musyrikin Inna awlan bi Ibrahim al zina nabi yang paling berhak untuk mengaku pengikut Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya mengikuti akidahnya tauhid mengikuti agamanya agama tauhid Wahaha dan nabi dan yang paling berhak terhadap Ibrahim hadzan nabi nabi ini kata Allah yakni nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihiaihi Wasallam nabi terakhir wal ladina amanu dan juga orang-orang yang beriman wallahu waliyyul mu'minin dan Allah lawalinya orang-orang yang beriman apa taufiqul afiyah semoga warahmatullahi wabarakatuh